Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Viren Kita Upitin Oke teman-teman apa kabar semuanya Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan dimudahkan rezeki Oke teman-teman kalian kalian ini tidak terpilih channel akan membagikan kontennya itu kita uh, mencoba Rolling. Nah, Tapi sebelumnya teman-teman channel kami minta dibantu dulu Dengan cara menekan tombol like, comment share, subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar selalu update dari video-video kami Silahkan menyaksikan Kali ini Pidiansa Vidin channel Akan uh, unboxing Atau mereview uh, Umpan telur. Uh, Hampalah model terbaru, yaitu uh, model cumi-cumi seperti ini. Modelnya ini, teman-teman, modelnya seperti ini, cantik. Kata penjualnya, ini adalah model lur yang terbaru baru ada belum ada yang menggunakan baru pertama kalinya kami yang beli di tokonya seperti ini ya kita lihat ini adalah Lur model cumi-cumi ya Oke okay, teman-teman tidak berapa lama uh, lur kita tampaknya mendapat sambaran yang kami belum ketahui ini ikan apa teman-teman para sahabat youtuber dimanapun anda berada kami langsung putar balik saja perahu ya sebelumnya joran kami atau lur kami ini sangkut di batu karang dan kami kali ini kami mengira bahwa lur kami ini nyangkut pula di batu karang karena begitu keras teman-teman tarikannya akan tetapi juran kami ini bergoyang seolah-olah ada yang menarik melawan ya dan kami memastikan kayaknya ini seperti adalah sembaran seekor ikan ya nyangkut lagi teman-teman di katirnya atau di sayap rahu ya kita coba untuk melepaskannya ya alhamdulillah sudah lepas oh masih nyangkut ya kayaknya ada tanda-tanda perlawanan teman-teman Iya, -teman. kita ambil posisi yang lebih mudah Iya, sudah ada tanda-tanda ikannya berputar-putar teman-teman. Ya. Kita atur kunci track-nya. dragnya agar ikannya ini setengah loyo setengah capek ya teman-teman sehingga mudah ketika lelah nanti kita gulung kembali ringnya ya kita mulai kita gulung ya teman-teman gulungan kita mulai ya oke ya masih bermain-main di bawah perahu teman-teman belum ada penampakan kita coba saja terus masih mempermainkan corannya ya ya teman-teman tarikan seperti ini ya masih ya masih bermain-main teman-teman. saja kita ikan ketika ikannya melakukan perlawanan kita tahan saja sampai ikannya loyo ya kami pun penasaran ikan apa ini teman-teman Ya. Pak yang di itu. Diikatnya, teman. Mulutnya. Monster GT. Sini kupegang anunya. Langsung aja kita tumbak. Pegangan itu. sudah sudah terapung. Kita coba untuk mengangkatnya dengan cara menumbak. Ya, berhasil, teman-teman! Ya, ini ikannya. Mati, ya sudah kita tunggu prosesi selanjutnya. Perlu ekstra hati-hati, jangan sampai ikannya lepas. Kita coba naikkan, ya, teman-teman. Sayang kalau lepas ini, teman-teman. Allah. Alhamdulillah, teman-teman. Ini ikannya, teman-teman. Begitu besar, ya? Kami angkat dulu. Oke, okay. begitu besar hasil trolling pada siang hari ini. Nih, GT Babon GT Babon GT, teman-teman.